Salim Iklim, yang mempunyai nama lahir Salim Abdul Majid, penyanyi asal Malaysia yang terkenal lewat lagu Suci dalam Debu, meninggal setelah terlibat dalam kecelakaan sepeda motor pada tanggal 20 September tahun 2018 lalu. Kecelakaan itu terjadi di kilometer 16, Lebuh Raya Grand Saga Selangor, Malaysia, pada pukul 15.30 waktu setempat. Kecelakaan itu menyebabkan 12 tulang rusuk Salim patah, dan salah satu tulang rusuknya menusuk paru-paru.